nabi SAW jika di akhir 10 hari terakhir ya dakhalal asr syaddami izarah jadi nabi itu pakai sarung Pak. ya. nabi setiap 10 hari terakhir mengencangkan sarungnya itu nabi pakai sarung kan ayo amalin pakai sarung entar <laughs> boleh enggak bagi gamis ya gamis itu bagian dari sarung Karena bentuknya sarung Coba amalkan sunnah sarung hari ini, besok mau gamis, besok pakai celana gitu, ya digilir aja. Nabi itu fleksibel, orangnya nggak kaku. Yang kaku kan kita pak. Mesti pakai sarung tiap hari, agak ya, kan repot juga. Ah, tapi kalau di Malang, di Jombang, di Madura tuh, ya kiai-kiai nemenin istrinya masuk ke mall pakai sarung, pak. Coba tuh pakai sarung langsung. Jadi orang aneh mengencangkan sarung itu bisa berarti tidak menggauli istrinya, bisa berarti beliau ini mulai ketat beramalnya. Nah, saya lebih cenderung mengartikan beliau ketat dalam beramal. Ya, maka Nabi itu, ini kan orang nanya, Ustad, bidah nggak sih bangun bangunin orang subuh tergantung caranya? Nabi kan disebutkan wa ikaz Nabi jika sudah mau beramal yang yang ketat tadi Membangunkan keluarganya Bahkan Nabi itu ketuk Dulu kan belum ada mic Masuk rumah atau ketuk-ketuk-ketuk semuanya Keluarga Nabi kan banyak Istrinya sembilan waktu beliau mau wafat Lalu anaknya, istrinya, sepupunya Itu dibangunin semua Nah disitulah sunnahnya Membangunkan orang Qiamul Lail Jadi kalau ada orang nanya Ada gak sih dalilnya ini dalilnya dulu metodenya manual, satu-satu, sekarang bisa lewat toa <gulau> ya. bukan tua Pak ya, toa, pakai sound, pakai mikrofon yang penting jangan ugal-ugalan, ini masjid Baitullah, rumah tempat menyembah Allah maka ini hati-hati Pak, nanti anak-anak muda jangan sampai nggak beradab ketika dia membangunkan orang di masjid gimana? mun, oh, mun, mun, mun, nah itu nggak benar itu. <laughs> ada ajarin. an kinayatun anil-jidh wa-tashmir anil-jidh wa-tashmir fi fi amal. ya. ini uh, maknanya adalah mengetatkan amal. dan bagian nomor dua terakhir. jadi ada dua poin lagi. imam ghazali yang merupakan sumber kitab ini Imam Ghazali punya Kitab Ihya eh diikuti oleh oleh Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi diikuti lagi oleh Ibnu Kudama. Makdisi. membagi kelas sholat, apa saum itu menjadi tiga, dan kita nanti akan sering dengar ustadz berceramah di bulan puasa nanti mengenai pembagian ini. Tapi saya nggak mau teoritis, nanti kita langsung tunjukkan prakteknya ya. Yang pertama, saumul awam, saumul umum. Puasa orang umum Puasa umum itu Puasa dari makan, minum, dan jima Cuma itu Tapi matanya jelalatan Telinganya masih suka gosip Lidahnya masih suka cari lawan nah, Maka ini aktif-aktif sosmed Yang beda-beda faham Udah stop-stop dulu deh ya Ustadz saya nggak bertengkarnya Pas puasa, malamnya saya tengkar lagi Di sosmed, ya eh, sama aja Tujuan puasa Kan biar setelah puasa selamat Ini Habis berbuka, oh balik lagi Dia kambuh lagi, nah ini bahaya Ini puasa orang awam Orang awam Suhumul umum, dia berpuasa Hanya untuk Mengurangi makan Minum jimak nah kita mau sampai tahun kapan pak begini-begini mulu ya mau nggak naik kelas mau nah, sekarang jangan cuma lapar sama dahaga sama jima sekarang ditambah puasa anggota tubuh dari maksiat Mulai puasain mata itu kalau buka YouTube kan ada iklannya macam-macam pak, berarti kurangin dulu nonton YouTube-nya ya. lah Ustad, saya ini mata udah bebal, oh belagu gaya dia ya. mata saya sama aja yang buka menutup, saya nggak percaya. ya Kiai aja lewat bersih aja lewat masa Intel nggak kuat, masa Intel kuat gitu. jadi kalau ada orang bilang bagi saya sama aja orang buka-bukaan sama tutup-tutupan, wallahi ini nggak mungkin, ya nggak mungkin. <tuh> Dulu kita di Istiqlal Pas keluar naro sendal, saya kan pernah cerita ya. Pas di samping saya, ada juga yang ngambil sendal Tapi Masya Allah bahwa badannya, Masya Allah lihat juga sama saya sekali Tapi yang melotot matanya itu si penjaga sendal Kita dicuekin sama dia, kita mengambil sendal nggak didengar sama dia Akhirnya kita tenggel, mas mas mas, sendalku Gitu amat sih ngeliatin orang Iya di rumah gitu-gitu aja katanya, <laughs> masya Allah itu udah di masjid Pak. Maka di masjid bahkan di masjidil Haram banyak yang modus dengan nyinggol-nyenggol orang India, ya cewek-cewek yang Turki yang bening-bening. Jadi setan itu mau di depan masjidil Haram tetap aja setan, ya orang bersyahwat di depan itu eh, sama aja. Emang begitu tabiat badan kita begitu. Kita nggak akan munafik dalam masalah itu. Sama kita semua, bedanya ada orang yang tahu cara mengendalikannya, atau ada yang kalau terjebak, dia tahu jalan pulangnya, dia tahu cara sadarnya. Itu aja bedanya. <tuh> Maka yang afdol itu memang, kalau ke masjidil haram, kita puasa, Pak. Jadi nggak berani, wah, oh, nggak enak gitu ya, sering istighfar jadinya. Nah ini namanya puasa khusus Jadi puasa khusus ini Kalau khusus bahasa Arab artinya istimewa Tadi puasa orang awam Kalau sudah naik ke puasa yang istimewa Itu anggota tubuh ikut Puasa Itu dia bahagia itu pak Ya Allah mandangnya sudah ridho Itu puasa sudah langsung diterima Langsung diterima tuh Ustadz gimana kalau sesekali kelewat juga Kan kita bisa istighfar Nah, ini lo uniknya Orang kalau belum sampai ke taraf ini Dia nggak tahu kalau tobat istighfar itu ada tingkatannya Ada puasa dari dosa zahir Ada puasa dari dosa batin Nah ini baru dosa zahir nih Cobain mbak ya. Berpuasa dari dosa yang zahir Mata yang jelalatan Mata yang memandang orang rendah Telinga yang mesti suka gosip, Bahkan untuk mendengarkan kajian-kajian perdebatan kurangi Nanti jantung kita nipas dia. Benar gak? Ini kalau dengerin uh, ustadz fulan-ustadz fulan Apalagi yang ngadu-ngadu saya masih apa gitu ya Nanti jantung antum tuh deg-degan tuh Coba itu gak usah ditonton dulu Ini yang buat-buat video ngadu-ngadu orang Ente stop dulu deh bulan puasa Ya, ini kan banyak yang hobi. Ada yang motong-motong video, ya Masya Allah. Kalau motongnya gak bener, saya gak tahu tuh hisapnya ntar gimana di sana. Ya, ada yang di atasnya istimewa, khusus khusus begitu di kitabnya. Apa kata beliau? Nah, ini agak berat, cuma bahasanya. Kita pakai bahasa Arabnya ya. Puasa yang di atas istimewa tadi ini kelas 3 nih. Tadi kelas 1 umum, kelas 2 khusus. Kelas yang lebih khusus lagi. Ini kalau sudah bisa puasa begini, udah jadi calon wali Pak kita. Mau nggak jadi calon wali? Ya mau semua, masa nggak? mau jadi wali sih? Wali artinya apa? Kekasih Allah. Wali itu bukan orang sakti, Pak. Wali jemaat kok. Ini salah satu ulama kita, wali itu ya, waliullah itu. Abah Uci, Antur Gurunya beliau ini guru kita semua, ya wali meninggal, apalagi yang bukan wali. Biasanya wali itu kalau meninggal dikasih kabar dulu biasanya. Nah kalau wali-walinya spesial, dia bisa request meninggalnya kapan. <laughs> Seperti Nabi, kan wali ini pewaris para Nabi. Nabi Adam bisa nolak, Nabi Musa nonjokin malaikat maut pak. Hadis bukhori itu. Malaikat maut datang nyamar jadi jadi orang jadi orang biasa. Ditanya oleh Nabi Musa. Nabi Musa belum memakai kolbunya masih pakai pikirannya. Eh, eman siapa? Saya malaikat maut mau cabut ente. <laughs> eh, Nabi Musa dilawan ya. Dulu orang ditonjok Nabi Musa langsung mati. Itu kekuatan Nabi Musa tuh. Ditonjok Nabi Musa langsung mati. Makanya bisa megang tongkat sehingga bisa memukulkan ke pantai itu ada batu di tepi pantai laut merah. Itu cuma Nabi Musa, Pak, di zaman itu. Kalau bukan beliau yang menggang itu tongkat nggak bisa bekerja sehebat itu dengan izin Allah tentunya. Baru cembelah itu laut. Saking kuatnya itu. Coba antum mukul-mukul tuh. <gul> Ini aja belum tentu patah ya. Jadi karate-karate sekarang tuh nggak ada apa-apanya ya, tekondo apa boxer mecah-mecah itu nggak ada apa-apanya sama Nabi Musa. Ditonjok itu matanya keluar pak, matanya malaikatmu tuh, keluar matanya langsung, ya kayak film-film kartun tuh, Meow. itu kejadian tuh Nabi Musa. Tapi itu kan penjelmaan malaikat maut, itu bukan malaikat maut yang asli, cuma penjelmaan aja. Balik lagi ke Allah, ngadu ya Rob, saya ditonjok sama Nabi Musa baru dikasih tahu ya bahwa jatahnya udah habis baru dia mau terima. Jadi nabi sama wali-wali yang spesial itu bisa request Pak meninggalnya. Ya. Said Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Makki, ulama kita, guru besar kita di Mekah, dulu request, ya Rob, kalau engkau mau ngambil aku tolong ambil lagi ngaji sama teman-teman sama murid-murid sama sahabat-sahabat. Bener Pak. Bulan puasa beliau agak aneh sekali itu. Enggak mau berhenti ngaji. Udah sampai waktu mau sahur masih ngaji. Baru rehat-rehat bentar. Ya, ya suasananya masih suasana taklim Allah jemput beliau. Jadi mulia sekali. Orang kalau lagi pengajian mulia enggak? amanu utul Orang berilmu lagi ngajar untuk diangkat sama Allah. Nah, lagi begitu diangkat nyawanya. Ya, beliau wali besar itu ya. Nah, Semoga kita diangkat oleh Allah dalam keadaan yang mulia, amin ya rabbal alamin, di tempat yang mulia juga Saumul ya. qalbi, puasa qalbu dari himam angan-angan rendahan Jadi jangan kan memandang yang haram, kepikiran yang haram saja tidak mau, nah ini dia, puasa qalbu Walafkaril mubaidah anallah atau fikiran angan-angan yang menjauhkan diri kita dari Allah subhanahu wa taala. Wakafuhu amma siwalahi taala bil kulia. Lalu menahan hati supaya tidak berpaling kepada selain Allah. Berarti puasanya orang-orang yang yang khususul khusus ini itu sudah masuk kepada puasa dari kelalaian kolbu bagi mereka. Puasa rohaninya rusak kalau kolbunya lupa mengingat Allah. Maka saya ingat dulu waktu masih kecil umur umur 12 tahun saya datang ke salah satu guru saya yang ahli zikir. Apa kata dia? Eh dia tahu enggak bocah. Wali Allah itu kalau lupa sedetik saja satu nafas saja mengingat Allah mereka tobat. Dulu enggak kebayang mbak. Maksudnya apa? Di kata guru kita pas baca kitab Imam Ghazali faham kita. Oh, ini ternyata maksudnya. Jadi puasa mereka tidak hanya sekelas makan, minum ditahan, jima ditahan, syahwat ditahan enggak, tapi sudah masuk ke level di kolbunya enggak boleh kemasukan apa aja kecuali nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini, kalau tidak dibimbing, tidak bisa, Pak. Dulu kita puasa fisik yang bimbing orang tua. Apa kata orang tua yang kerjain ini? Kalau puasa 30 hari, dapat hadiah sepeda. Misalnya gitu, nah, ini kolbu ini butuh ada mursyid Maka saya pastikan, nih, Bapak tidak akan sukses mencapai puasa ini. Kalau tidak ada mursyid, tidak akan sukses. mursyid badannya adalah orang tua kita dulu, puasa badan. Kalau puasa kolbu. Mursidnya harus ahli kolbu. di ya. nah, Penjelasan mengenai ini ada di bab-bab setelahnya Nah, ini penjelasannya: banyak kita langsung ke persoalan terakhir. Bolehkah puasa dahar? Dahar itu bukan dahar bahasa Jawa, sama Sunda Dahar bahasa Sunda apa? Makan, puasa kok makan <dihar> Dahar itu artinya Sepanjang masa Kecuali di waktu yang diharamkan Boleh nggak puasa begitu? Boleh. Nah, karena ada sekarang yang bilang nggak boleh Kita cek Ini kan beliau manhajnya salah Kita cek Pak ya Manhaj ulama Yang ikut salaf Boleh ini apa enggak? jadi Umar pernah konfirmasi ke Nabi tentang puasa Dahriyah puasa setiap hari kata Nabi ya nggak apa-apa dia tidak berpuasa tidak berbuka lam yasuma lam yuftir wa hadha mahmulun ala uh, man sarada sawm ayam al tapi dilarang jika apa jika dia berpuasa di hari yang terlarang maka dikatakan la <tuh> sama <pun> ya lalu dikatakan di sini faqat ruya anah ibn <pun> urwah anna 'abahu kana yusridu sawma wa kanat aisyata wa kanat a'ishatu tusarrid jadi ada ulama salaf di kalangan sahabat dan tabiin itu berpuasa hampir tiap hari kecuali di hari yang haram. Yang haram apa aja? Dua hari raya. Ya. Terus hari tos udah uh, Pak beres. Berarti cuma dua dua time. Dua time itu lima hari. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Lalu, tasrik 3 hari, udah 5 hari lima, di luar itu kita boleh lima, berpuasa setiap hari dijawab oleh beliau ya boleh, kenapa? karena Aisyah melakukan itu saidah Aisyah ini setelah Nabi wafat ribu puasa setiap hari masa orang Syiah nuduh beliau ini lima, dua orang-orang orang ribu lima, dua ribu sama wahabi di Indonesia dua ribu lima, Orang syiah berebut sama wahabi di Indonesia Itu surya isu syiah ama sunni syiah wahabi sudah berhasil Irak hancur Tinggal Indonesia negara islam terbesar yang mesti kita jaga Dan masjid ini, ini jadi bentengnya pak Jangan kemasukan di masjid Kemasukan orang-orang yang mampu perebutkan negeri ini yang sudah ahlu sunnah dari dulu. Ya, oh, kita enggak mengkafirkan syiah, enggak kita enggak mengkafirkan wahabiah enggak kita berbeda sama syiah, karena syiah menghujat para sahabat nabi, menghujat Sayyidah Aisyah yang setelah nabi wafat dia berpuasa tiap hari. Hujatan mereka apa? Aisyah ini fahisyah pelacur gitu. Naus bilah mendalik, ya? pelaku. Kalau aku maklumat mesum, begitu kata mereka waras gitu. Nabi wafat di paha'nya Aisyah lah. Itulah tubuh paling mulia. Jika ada tanah Makkah Madinah diinjak oleh Rasulullah jadi mulia, maka tubuh Syaida Aisyah adalah tubuh paling mulia. Anas bin Malik ni datang oleh orang. Apa kata orang ini? Wahai Anas, mana mata yang dulu mata melihat Rasulullah? Katanya ini, ini mata saya. Izin kerana aku menciumnya. Dicium, Pak, cuma kerana melihat Nabi. Ada sahabat yang dulu diludahin mulutnya dengan Rasulullah. Ada yang dia makan sesuatu dari darahnya Nabi. Dari bekasnya Rasulullah. Itu sahabat datang minta berkah. Minta berkah, Pak. Ini Rasulullah punya istri, semua dari diri Nabi masuk ke dalam dirinya. Kira-kira kurang berkah apa tuh? Bukan fahisha tapi Sahibatul Barakah di dalam dirinya banyak keberkahan. Jadi kita nggak bisa apa? Susahlah ngomong sama Syiah tuh di situ. Ya, ada beberapa kesamaan kita dengan Syiah. Ada kita cinta baik mereka cinta halub. Baik Kita cinta Habib Mereka cinta Habib Bedanya Habib mereka Benci sama Aisyah Benci Abu Bakar Ternyata isu ini dijawab oleh cucunya Ali Ja'far Sadiq, Ja'far bin Muhammad Al-Baqir Bin Ali Zainal Abidin Bin Hussein bin Ali Berarti keturunan berapa nih Lima Ja'far ini punya ibu Ibunya keturunan Abu Bakar kalau ada sekarang keturunan Hussein, keturunan Hasan, khususnya keturunan Hussein keturunan Ja'far mencaci maki Abu Bakar As Siddiq sama dia mencaci maki kakeknya dari jalur neneknya. Ja'far punya ibu keturunan Abu Bakar As Siddiq. Kira-kira gimana? <laughs> ya, jelas pak, kita jelas. Tapi saya dituduh siapa sama orang? Kira-kira kita marah nggak? Yang nggak marah kita ketawa aja. Berarti yang nuduh nggak ngerti Syiah itu apa? Ya, dia punya konsep tasawuf itu Syiah. Kak saya kan bertasawuf, belajar, maksudnya. Saya bukan Sufi pak, cuma suka, gemar, suka belajar kitab tasawuf, ya. berziarah ke orang tasawuf, ngaji kepada ahli tasawuf. Saya belum Sufi belum, masih jauh. Ya kalau Sufi kita nggak kuat pak, ya nggak kuat kita jadi Sufi. Kita jadi orang biasa aja dulu ya. <tuh> kalau Wahabi bagaimana? Ah, wahabi kebalikan Syiah, nggak senang sama Habib, benar nggak? Nanti coba cek, nggak senang sama benci banget sama Habib. Ya. Maka kalau ada postingan kebencian kepada zuriat Nabi, pastikan dia nasibiyah Nasibiyah ini kelompoknya sekarang ada di Wahabi. Kalau agak kenceng dikit jadi kowarit, jadi teroris. Kalau yang nggak kenceng ya paling-paling neror, neror pengurus aja palingnya. ya ant, -ah ya ngomong itu ya. Ente pelaku bid'ah nih, Dihisap nanti di hari Itu paling gitu-gitu doang ngomongnya. ya masih bisa diatasi lah itu kita ngobrol ngopi bareng selesai pak. Tapi kalau kalau yang sudah yang bersenjata itu nggak bisa ngomong kita ya. Nah, semoga salafi salafi Wahabi yang ada di Indonesia cuma teror teror begitu aja teror verbal nggak apa-apalah jangan sampai teror teror nembak jangan nggak boleh ya kalau ada habisin kita meminta kepada pemerintah habisin mereka tapi saya yakin kebanyakan salafi di Indonesia itu salafi ngaji aja ini kencangnya di pengajian aja ini kalau ini dibiarin terus coba lihat. Si Ustad uh, Ustad Fulan udah mulai menentang lagu Indonesia Raya, benar nggak? Bagi dia Indonesia Raya itu tohud pancasila tohud. Ini kan ambigu, nggak boleh melawan pemerintah, tapi dia anti sama konsep falsafah pemerintah. Ambigu dari kepalanya, ambigu. Ya manhaj ambigu inilah yang sekarang diminati oleh orang-orang baru ngaji. Ya, kita lama ngaji tapi berasanya kayak baru ngaji juga ya. Nah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau puasa hampir tiap hari jadi kalau antum mau bilang ini bid'ah wah istri Rasulullah bid'ah dong berani bilang istri Rasulullah bid'ah Urwah, Urwah ini masih keluarganya Aisyah itu puasa hampir tiap hari dia sanatnya ke Sayyidah Aisyah Usman juga sama Anas bin Malik bercerita Abu Thalhah itu berpuasa 40 hari ya 40 hari. Izuddin bin Abi Salam pernah puasa, nah ini puasanya enggak aneh, enggak makan minum 40 hari, 40 malam enggak makan minum. Izuddin bin Abis Salam lagi tengkar sama Brahmana, biksu Aduh kesaktian sama Izuddin muridnya Abdul Hasan Syazili Kaddas Allah sirruh. Ya, murid wali Allah besar Al-Qutub Asy-Syahir, Al ya, Al-Ghausul Azam Abu Al-Hasan Asy-Syazili Al bersambayan bara ya. Kalau engkau bisa masih hidup selama 40 hari, 40 malam enggak makan enggak minum, maka aku dan pengikutku ikut kamu. Begitu mereka buat MOU-nya. Hari ketiga 9 biksunya mati. Sedangkan Abdul Hasan Sa'dili masih sibuk dengan nama Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum masih hidup pada ya. Ibnu Mas'ud ah ini lain lagi ya. Jadi ada orang yang enggak kuat kalau puasa. Dia cocoknya ngapain? Dia enggak berpuasa sehingga dia kuat khatam Quran dia kuat ngajar dia kuat sholat nah, di antaranya adalah Sayyidina Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini khataman Qur'annya banyak. Maka beliau caranya makan. Jadi beliau ini syahwatnya jadi toat, Kalau kita syahwatnya jadi maksiat. Ini beda aja sama Ibnu Mas'ud. Ya. Dan maka di sini jika boleh kita sebut tinggal antum pilih di luar bulan Ramadan jika memang Berpuasa itu lebih nyaman puasa sebanyak-banyaknya. Jika dengan tidak berpuasa, kuat tahajud, kuat sholat, kuat silaturahmi, kuat ngajar, kuat mencari nafkah, ya ikutin itu ya. Dan luruskan niat kita berpuasa, bukan pengen naik pangkat anaknya biar baik, bukan kerjaannya lancar enggak, tapi berpuasa lillahi.